Dan di sini kita langsung saja mengambil kartu tentang kesehatan seorang Aquarius secara umumnya di tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Aquarius di tahun 2021 secara umumnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan bisnis usaha seorang Aquarius di tahun 2021 secara umumnya selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Aquarius di tahun 2021 secara umumnya Dan jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, misalnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Aquarius di tahun 2021 secara umumnya. Pertama, kita akan mengambil kartu support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu support energi kepada keuangan. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu support energi kepada karir, pekerjaan, serta bisnis usaha seorang Aquarius di tahun 2021. Dan selanjutnya, kita akan mengambil kartu support energi di dalam kategori hubungan asmara seorang Aquarius di tahun 2021. Dan jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperjelas suatu ramalan zodiac. Baik, di sini kita sudah mendapatkan kartu seorang Aquarius di tahun 2021. Pertama, kita akan membuka kartu tentang kesehatan seorang Aquarius dan kartunya adalah Ace of Sword. Secara umum, Ace of Sword itu diartikan permulaan ataupun awal mula serta mengontrol kembali kesehatan dan awal mula untuk meniti kesehatan yang lebih bagus lagi di tahun 2021. Jadi untuk kesehatan seorang Aquarius di tahun 2021 kesehatannya akan semakin meningkat dengan ia memulai pola hidup yang sehat dengan menjaga istirahat pola makan serta sering berolahraga di tahun 2021 kelihatan kesehatan seorang Aquarius akan kembali fit dan akan memulai tahap awal ataupun sebuah proses untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bugar dan lebih fit di tahun 2021 dan untuk support energi yang dapatkannya adalah Page of Swart. Secara umumnya, Pace of Sword itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi di sini kelihatan, seorang Aquarius di tahun 2021 mendapatkan support energi dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun tentang kesehatan. Di Disini seorang anak tersebut akan memberikan ataupun memperlihatkan kepada seorang Aquarius bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan serta mendapatkan kesehatan yang lebih bugar di tahun 2021. Dan disini juga kelihatan seorang Aquarius akan condong mengikuti langkah yang diberikan oleh seorang anak tentang kesehatan yang lebih bagus lagi di tahun 2021 dan sekarang kita lihat ke kartu keuangan seorang Aquarius dan kartunya adalah 2 two of pentacle ataupun dua koin secara umumnya two of pentakel itu diartikan proses kestabilan ataupun sedang menjalani proses stabil dengan melangkahkan suatu tujuan ataupun dengan melangkahkan kaki untuk meraih suatu tujuan hidup yang menunjang keuangan lebih bagus lagi di tahun 2021 jadi kartu ini menjelaskan keuangan seorang Aquarius di tahun 2021 itu itu di dalam proses kestabilan ataupun di dalam proses yang pengeluaran dan pendapatan itu sesuai dan di satu sisi seorang Aquarius ingin melangkahkan kaki dan ingin menunjang keuangannya lebih bagus lagi di tahun 2021 dan untuk support energi seorang Aquarius adalah Page of pentacle secara umum Page of pentacle itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi di disini kelihatan jelas untuk keuangan seorang Aquarius di tahun 2021 dukungan ataupun sukun energi serta motivasi yang didapatkannya dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun ini bisa dikategorikan anaknya sendiri anak tetangga ataupun anak saudaranya jadi sini seorang Aquarius akan berpacu dan semangat untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi tahun 2021 dan beranjak dari zona nyaman ataupun zona stabil keuangan sehingga mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi untuk membutuhi kebutuhannya sehari-hari serta untuk membuat tabungan di tahun 2021 dan support energinya itu ia dapatkan dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun selanjutnya kita ke kartu kari pekerjaan bisnis usaha seorang Aquarius di tahun 2021 tentunya adalah 5 five of one ataupun lima tongkat secara umum five of one itu diartikan melakukan kerjasama ataupun partner usaha dengan seseorang dan berujung perpecahan. jadi di tahun 2021 seorang Aquarius akan meniti usaha yang di dalam kategori ini adalah usaha sampingan dengan mencoba berpartner ataupun kerjasama dengan seseorang ataupun yang dikategorikan Membutuhkan tenaga orang lain, jadi di sini kelihatan jelas seorang Aquarius memberikan kerjasama dan kepercayaan kepada seseorang tersebut. Namun, di pertengahan ataupun di akhir, orang tersebut akan mengkhianati ataupun akan terjadi perpecahan di antara seorang Aquarius dan seseorang yang dipercayainya di tahun 2021 itu, dikarenakan sebuah bisnis dan usaha sampingan. Jadi disini karir pekerjaan seorang Aquarius itu tidak akan mengalami apa-apa, namun di dalam suatu bisnis usaha sampingannya, ia akan memulai kerjasama dengan orang lain dan mempercayakan usaha tersebut kepada orang lain, sehingga Aquarius mendapatkan pengkhianatan dan akan terjadi perpecahan di usaha bisnis sampingan oleh seorang Aquarius di tahun 2021. Dan support energi yang dapatkan oleh seorang Aquarius adalah Queen of One secara umum Queen of fun itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya di sini Aquarius mendapatkan support energi tidak lain dan tidak bukan bisa dikategorikan dari seorang pasangan dari saudari ataupun orang-orang terdekatnya namun di sini kelihatan sangat mencolok kepada seorang pasangan jadi untuk di tahun 2021 pasangan akan mendukung serta mensupport karir pekerjaan seorang Aquarius sepenuhnya sehingga Aquarius itu menjadikan sebuah motivasi untuk memperbaiki karir lebih, lebih bagus lagi di tahun 2021. Selanjutnya kita ke kartu hubungan asmara seorang Aquarius dan kartunya adalah empat piala. Secara umum itu diartikan menimbang kembali hubungan asmaranya bersama pasangan. Jadi untuk seorang Aquarius di tahun 2021, ia akan menimbang atau mereview kembali hubungannya bersama pasangan. Di sini seorang Aquarius sangat terlihat jelas melihat satu kelebihan yang dimiliki pasangan dan ia akan mengabaikan tiga kekurangan pasangan. Dan di tahun 2021 pasangan seorang Aquarius akan sangat mendukung dan itulah yang sangat mencolok di kelebihan pasangan seorang Aquarius kepada Aquarius di tahun 2021. Pasangannya akan memberikan dukungan penuh serta motivasi dan support yang penuh kepada kehidupan ataupun keuangan serta karir seorang aquarius di tahun 2021 dan untuk support energi seorang aquarius tahun 2021 adalah Queen of Pentacle Secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di sini terlihat jelas di dalam suatu kategori hubungan asmara itu akuarius mendapatkan dukungan ataupun support energi dari seorang pasangan yang tidak lain dan tidak bukan adalah pasangannya yang sedang berada di depan matanya ataupun yang sedang mendampinginya saat ini seorang Pasangan akan memberikan motivasi yang penuh dan memberikan perhatian, sehingga terjadi suatu hubungan asmara yang akan sangat romantis di tahun 2021 bersama seorang Aquarius. Namun di sini Aquarius sangat mempertimbangkan dan ingin menimbang kembali apa kelebihan dan kekurangan dari seorang pasangan Aquarius di tahun 2021. Dan di sini kita akan melihat kartu kesimpulan ataupun yang memperjelas suatu ramalan, seorang Aquarius dan kartunya adalah. The Emperor secara umumnya di Emperor itu diartikan seseorang raja yang berkuasa seseorang yang lebih senior ataupun seseorang yang suka memerintah dan dalam kategori ini bisa disebutkan seseorang yang berpengaruh di dalam kehidupan seorang Aquarius jadi jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Aquarius di sini melihatkan seorang Aquarius akan memulai tindakan untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di tahun 2021 dengan mendapatkan dukungan ataupun support energi dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan di disini The Emperor mengartikan ataupun menunjukkan seorang tersebut adalah seseorang yang berpengaruh dan seseorang yang disintai serta yang disayangi oleh seorang Aquarius di tahun 2021 dan itu akan menunjang kesehatannya lebih bagus lagi dan jika kartu The Emperor kita gabungkan dengan Suatu kartu keuangan seorang Aquarius di sini kelihatan seorang Aquarius akan melakukan langkah untuk mendapatkan keuangan lebih bagus lagi di tahun 2021. Namun di tahun 2021 keuangan sudah mendapatkan zona nyaman ataupun zona stabil dan mengambil langkah untuk menunjang keuangannya lebih bagus lagi di tahun 2021. Dan di sini aku harus mendapatkan dukungan dari page open toggle yang artinya anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi di sini di diomperor juga mengartikan support energi yang dapatkan oleh seorang Aquarius tentang keuangannya dari seorang anak yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri dan orang yang paling berharga dan paling berarti di dalam hidupnya dan jika kartu diomperor kita gabungkan dengan suatu kartu karir Aquarius tahun 2021 di sini terlihat jelas seorang Aquarius akan melakukan bisnis usaha sampingan bersama seseorang meskipun akan terjadi perpecahan dukungan dari Queen Okuwan tidak lain dan tidak bukan adalah dari seorang pasangan dan di April di menunjukkan seseorang yang sangat ia cintai dan yang sangat berarti di dalam suatu kehidupan Aquarius di tahun 2021 itu akan menunjang karir Aquarius lebih bagus lagi di tahun 2021 dengan support energi dari seorang pasangan dan jika kartu tempel kita gabungkan dengan kartu hubungan Aquarius di tahun 2021 Aquarius akan mereview kembali menimbang kembali hubungannya bersama pasangan dan Aquarius akan melihat satu kelebihan dari pasangan dan ia akan mengabaikan tiga, tiga kekurangan pasangan dan di sini dukungan yang didapatkannya adalah dari seorang pasangan tersebut dan tidak lain dan tidak bukan seorang pasangan yang berada di depannya saat ini. Dan diom-pelombes ini menunjukkan bahwasannya seorang pasangan adalah seseorang yang sangat berarti buat seorang Aquarius di tahun 2021 yang dapat menunjang dan mengontrol kehidupan serta keuangannya di tahun 2021 untuk lebih bagus lagi. Dan untuk angka keberuntungan seorang Aquarius di tahun 2021 itu berada di angka 1, 2, 12, 25, 54, dan 47. Baik.